Ya guys Selamat sore guys Apa kabar kalian semua Apa? Masa so mati Kita udah dapat ada tiga ekor ya Untuk hari ini guys Saya bersama Bang, -bang Sidan Langsung tangkap jodepi kaki nih. ya teman-teman oke guys bang dan lagi eksekusi nah, kecil saja kita dapat satu induk ada di sebelah sana Sampai luas dia bayi ini, sampai bersih kemana-mana. Salah-salah bongkarannya berakut. Oke, teman-teman, next ya ke babi induk yang di sebelah sana. Ini teman-teman induknya. Pegang ket yang ada tadi. <SARB |startoftranscript|> <SILENCANDay sugars> Untuk hari ini spesialis Bang Sidan yang eksekusi. Tak bocor-bocor uneh. Nanti kita <mouse #2> <SILENCANDay2> Okay. sudah aman dia guys. Kenapa <sindih> batikam semua muntah darah. teman, apa DP nama? Apa? Kau yang bagian ekskusi oh, Eksekusi. Oh. Hmm. oke okay, teman-teman kita season. next yang babi ketiga ya teman-teman oke teman-teman kita sudah ada di target yang ketiga Kecil singkat terlalu besar Tangkap dia Bang Sidan Tangkap dia Bang Sidan Tanam kaki kakinya nya ban sidan. Patak ya. Patak. Turun dulu dong itu. Bang, sidang lagi eh, melakukan eksekusi guys. Nih tanpa darah ya. Langsung belas itu, bang. Terus miring ke atas. mati mati Belum mati mana? Huh? <laughs> ¿Qué? teman-teman oke teman-teman sekian dulu video dari kami berdua Terima kasih yang sudah menonton jangan lupa di like juga di subscribe ya bro Terima kasih bro sampai jumpa